Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar sore hari ini Tentunya kita ke kabar terbaru Pertama para sahabat ya kita lihat ada sebuah kabar dari Rizky pilar Tentunya abang di hari ini atau sore ini sedang lokasi syuting Para sahabat ya sini tentunya sedang syuting di JWB2 nih Wow terlihat sangat keren banget ya abang Rizky Pilar Apalagi kita lihat scene kedua Wow ini imagenya sungguh luar biasa banget nih Mudah-mudahan hari ini, hari Kiblah selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Posing tersebut lagi repost oleh akun Instagram Angelo 16 Yang mana di sini sebuah kalimat yang sudah dituliskan. Dikatakan di situ, saya selalu kakak insya Allah, selalu dalam lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak sekali komentar, banyak sekali respon nih dari para fans ya. Yakni dari akun Instagram b.stw yang berkomentar dikatakan shootingnya sendiri tagnya katanya ada juga komentar lain dari akun siti aisyah tulis yang berkomentar sekarang mas sering sendirian tagnya wow kita doakan saja persahabatnya mudah-mudahan rezeki bila selalu diberikan kesehatan kelancaran terus untuk hari ini amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya persahabat kita lihat ada yang adem banget ya kita lihatnya dari akun Instagram Les Laoofatiks yang meripos kembali unggahan dari official Les Indonesia, ya, di situ kita lihat uh, yang mana di sini ada sebuah unggahan postingan nih. Uh, lagi, besan-besanan, pasabat ya, ada sebuah kalimat. Alhamdulillah, dan besan langsung kita selaturahmi ya, Besan official Les lover Indonesia. Wow, ternyata. Lesti Lovers Indonesia sedang bersana nih dengan Lesti Lovers Indonesia persahabatnya yang Melihat begini tentunya kita senang dan bahagia banget persahabat ya Menjalin silaturahmi memang nomor satu buat kita alhamdulillah Lesti Lovers dan Lesti Lovers sangat teras sekali untuk hubungan silaturahmi yang mudah-mudahan Kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, amin, iya, rombal, alamin dalam postingan yang juga tentunya ada sebuah kalimat caption positif dari akun Les Lovatix ya itu mengatakan, ah gini doang senengnya bukan main Besanan, eh mantep gak tuh, bukan cuma keluarga lo, Fan juga mau besanan, karena kita semua official Les Indonesia, Beloved dan official Leslar Lovers Indonesia Juga keluarga mereka, spawn nafasnya mereka, Rizky Bilar dan Lesti Tiki total kompak ya tetap sejuk dan menyenangkan fokus sama idola kita, wow, tentunya captionnya positif banget persahabat ya. Selain tentunya Lesti dan Rizky Billar akan biasanan, tentunya kita juga sebagai fans, tentunya kita harus bisa menjalin silaturahmi persahabat ya Lesti dan Billowers. Tentunya kita satu keluarga besar mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid untuk mendukung idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Ke gambar selanjutnya para sahabat ada yang lebih adem banget nih ya. Kita lihat. Alhamdulillah ada sebuah unggahan postingan dari polisi Lesnar yang mengunggah sebuah postingan percakapan pesan tentunya. Di sini ada sebuah permintaan maaf nih para ya dari akun Obige oh ya ya Ini adalah fans dari Arya dan Manda dalam sinetron Ikatan Cinta ya. Di sini mengatakan Salam damai saya dari fans Arya Manda, maaf ya kalau ada fans ikatan cinta yang menyakiti fans Leslar, salam damai. Tentunya ada sebuah jawaban dari Leslar Jarni. Di mengatakan dalam balasan chatnya ya, yuk kita damai saling memaafkan apabila ada kata-kata dari Leslar Lovers yang menyakiti hati para fans Ice, ya love you katanya ya. Tentunya ada balasan juga love YouTube too Kalau damaikan enak adem katanya ya Kita peringatkan flash flash lain Supaya pada namanya jangan lagi bikin konten yang Banding-bandingkan Arya dan Bilar tuh para sahabat ya Alhamdulillah Melihat tentunya kedamaian kita juga Bahagia para sahabat ya Adem ayam dalam tentunya menyikapi Banyak sekali huru hara Sangat sini para sahabat ya Dengan melihat percakapan pesan Begini kita semua Alhamdulillah tentunya bahagia persahabat ya mudah-mudahan tentunya kita semua para fans bisa selalu menjalin silaturahmi dengan fans artis lain persahabat yang mudah-mudahan kita sebagai level lover selalu memberikan hal-hal yang positif untuk semua banyak orang persahabat ya dalam mengingat sebelum juga tentunya polisi lislar menuliskan sebuah kalimat keabsen dikatakan adem banget ya Merhaban ya ramadan katanya ya Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali dibanjiri respon juga dari para fans, yakni dari akun Instagram Alivia9072 yang berkomentar katakan kalau bisa damai kenapa harus suruh hara ya, buk katanya ya Ada juga komentar dari akun Arianti525, disitu mengatakan Masya Allah adem pas di puasa 21 katanya ya, mudah-mudahan Tentunya kedamaian kita selalu terjaga, persahabat ya, terutama silaturahmi kita. Mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak untuk mendukung idola kesayangan kita. ke ya, kabar berikutnya, persahabat Ini ada versi yang lebih jelas banget ya. Kita lihat ada sebuah unggahan postingan ketika bareng Bang Putra nih. Lihat selar, ya. Di sini versi jelas. Ini adalah tentunya foto romantis dari Bang Putra bersama Kak Septi ya. Ini tentunya pasangan yang sudah halal. Kita lihat ke samping yang bersahabat, ya, ada Lesti dan Bilar. Di situ, tangan mereka saling menggenggam. Ini versi jelas banget. Tentunya, ini adalah pasangan menuju halal. Amin. Persahabat, ya kita doakan terus, nih. Mudah-mudahan, tentunya, hubungan Lesti dan Ski selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Kita masih menunggu kejutan barunya, para sahabat mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan vitamin seger bahagia nih dari idola kita. Tunggu saja informasi terbarunya. Mungkin ini dulu informasi dan kabar terbaru. Sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.